kamu mau nikah? ha? iyalah, sama siapa lagi? Ternyata aku jadi datangkanin kocok tinggalah siapa kok, karena dajjal hehehe <laughs> kakak anak nikah wah... Wow. gila, terapene saya, anjay minggu depan sih mau alih ah, yang aja, kok minggu depan? kau jadi bridesmaid oh, Oke dulu? bentar, bentar, tolong, kakin dulu ya, instruksi dulu ya kau ulang tahun, dia lamaran dia nikah kau lamaran gilo konspirasi ya Anda kena prank lama deh ya <laughs> tanah Video kali ini, cuy, gue mau ngeprank temen gue. Jadi bilangnya gue itu mau ngundang, cuy. Kira-kira gimana sih respon mereka? <laughs> Let's check this out. Yang pertama nih, Kak GG nih. Gimana responnya? Kak GG ini by the way reporter di Times 7 ya, sekarang ya. Yes, babe Halo, assalamualaikum Kak. Mm, Kak gini loh, mm. aku mau ngundang. Ngapa? Ngundang acara nikah. Aku mau nikah Hah? Oh iya apa? Kamu gak adil <laughs> Selamat ya sayang Iya acaranya hari Sabtu ini kak Ya ampun selamat ya kak Iya makasih kak Kok nangis? Kok nangis sih? <laughs> Sedih aku Aku ngeduluin kakak nikahnya Anjir keledek loh Doa <laughs> kakak apa kak buat aku kak? Semoga Sakina mawada Waroma Diberikan uh, rezeki, rezeki lahir, batin, rezeki anak se Di waktu yang tepat Amin ya, Kak, tapi huh? Tapi aku ngeprank loh <tip> <tip> Ini aku record loh, Kak Oke okay guys, kita lanjut ke korban kedua ya. Hari ini gua akan menelpon Tria, cuy. Kayaknya dia li, lagi online gitu kan. Mari kita telpon guys ya. Yuk ini yuk. Apa aku nak ngomong yuk eh? Apa dia anjir? Yuk gak kau, kau, gue. Yuk kau dateng ya pernikahan aku ya e. Aku nak ngundang. Oh, bener. Iyo. Hari Sabtu ini. Iyo lah, sama siapa lagi? Ternyata ancur gak ada aku cuman ngundang Wong dikit yuk, paling cuman Wong kawan aku sih Wong sepuluh tidak, ada, udah ada kan? gak apa-apa yuk, -apa, aku cuman ini baik, lah bulet kan keputusan aku tuh bener anjir, jelak temung tuh kamu belum tiba-tiba nak kawin cuman aja kan nih, lamaran tidak apa-apa tidak. kenapa kalau dikasih dia mahar, jangan ngomong cuman dikasih mahar kau dua suku Yuk, nikah tuh bukan soal maharnya, yuk. Yang penting mental gitu tuh lah siapa. Pidak, coy kena. Anjir, mental-mental. Kalo LDR sama dia, mental-mental. Kalo dia, tiba-tiba. Kalo mikir bikin acara kahwinan, setelah minggu langsung jadi, kayak Ngurus KUA, ini kan. Kedah-tahal dulu, jangan jadi coy. Eh. Sebenernya aku tuh lah ngurus ga lo, yuk. Cuman aku tuh diem-diem, gak -diem, ada banyak posting kayak kena. Karena kan dia juga jauh. Justru dia jauh, Aul. Kau ngedek-ngedek ke KUADWN daftar kekawinan kamu, itu? Iya. Alang kenyu kok ngarilan mangca itu, berhentilah. Tapi Cak Ngedek-ngedek ke KUADWN. Kawin <laughs> di mana kau? Depan rumah kau? Apa? nikah aja di rumah kau. tidak di ballroom sih rencananya. kan uang dikit kayak intimate itu nah. aku tidak banyak, tidak galak, banyak. besar banjir. kami ketinggalan nih. yang bolu. bolu rum rapat yuk. yang rapat <tuk> yang di hotel yang ruang rapatnya. meeting ballroom. meeting room ballroom tuh besar gila. <tuk> oh iya salah yuk maaf yuk. yuk ballroom. <tuk> Cepis dari aku <tuk> <tuk> Aidah gagal aku nge-prank <tuk> so, so, <tuk> <tuk> Selamat anda kena prank <tuk> Oke okay, guys kita akan menelpon temen gue Yang ketiga Ayas sih eh. Ayas ini ngangkat Ngangkatkah si Ayas ini guys Harusnya <tuk> ngangkat sih Dia jam 5 malah balik gawe. Halo Assalamualaikum Yas Assalamualaikum <coughs> Assalamualaikum Halo, apa nih Yas? kau sebo dah? Lagi closing lah lo? Bentar Boyas yes. sini penting dan Yas aku nak ngomong sama kau eh? ya. Nggak <laughs> <Duh, serius aku. coughs> ya. <coughs> apa ya? Iya Jadi Cain Iyas Aku tegang kan deh jadi? Nggak, udah serius aku Jadi Cain Iyas Aku nih nak ngundang sebenarnya Ngundang apa aja? ini lah minggu depan Kayak kau oh, dateng kalau? ya lamaran iya nikah lamaran, lamaran, lamaran. iya lamaran kau jadi bridesmaid oh eh, dulu bentar bentar tolong lu, bentar lia, dulu ya instruksi dulu ya kau ulang tahun dia lamaran dia nikah kau lamaran gila konspirasi ya astagfirullah ida ida di tanggal itu maksudnya bukan di tanggal bukan di tanggal pas dia ini nyol bajunya apa dia? ida aku beli ke? Aku beli ke baju, langsung jadi Lamaran? pakai brand split ya? Iyalah Wow, keren Wah, gila syapkan aku Wah, udah menceknya abis lebaran di konsepto ini Aduh, aduh Kok abis lebaran kan dia? Apa? Abis lebaran kan? Paling seminggu atau dua minggu dari situ sih Soalnya aku intimate sih ya Dikit banyak undang Ida, ini serius tidaklah nah, tidak kau wow. cowok aku beda ya. emang perlu ya di story dulu kan kan namanya jodoh ya Jodoh kan ada yang kau tahu, ya. tahu ya. Ida, sama siapa? Aku tanya, sama siapa dulu? Al, al, al, al yang kemagen. sama alif, alif lah. Iya, maksud sama siapa lagi gila Minggu depan mm -mm. Kelang dari itu sebelum puasa Lagi di diskusi <tuh> ke pas lamarannya itu sih rencananya si misalkan, mana mm -mm. sedihnya? Iyo, persepsi yang kecil-kecian be. Da, yang terlalu heboh. <tuh> itu nak aku dak galak muang duit ya? Yes. Iya, gak pasti kamu, kamu juga nih. Iya rencana itu nak cak itu be, kan? Paling undang kawan aku 20 dio dia dua keluarga keluarga deket be kayak itu. Samu, ya keluarga aku, keluarga dia, total total paling ca, 100 lah, paling 100 uang. belum Wita. belum baru kau kalau bin wow keren wow hebat oke okay. baju dari kau tuh lah aku siapin dandan beda iya kau cuman dandan beda baju kue kasih satu ini satu set kayak sama Wita juga yang cewek beda sih cuman dress Warno metaku warnonya Warno. ungu ungu kayak yang BTS itu lah pasir iyo, yang BTS itu lavender eh. oh BTS eh lavender? Ah? iya ungu yang budo lilak. iyo lilak lilak itu nah, itulah Oke, okay. senin sore ya? iyo, senin sore ya seh awas aku datang ke rumah kau udah kati acara apa-apa aku -apa. udah bergantung oh, seunggu gak karena aku kasih bajunya ke kau dulu kau nih kalau kate baju kau udah usah oh iya oh, oke. Okay. kapan kalian menjauh aku baju? lusso lah lusso? ke temen hmm. kira lusso ya? Eh? iya Selamat deh. Anda kena prank. Selamat ini, ya. aku nih. ya, Maaf lo, yas. Ah, aku telepon Adip deh tidak mengangkat guys sepertinya. Halo Assalamualaikum. Halo. Ih, lagi sibuk Bu Ndak. Tolong. kau ini baru bangun nih. Hah? Baru bangun kau? Tidak Bagaimana? Oh, cuman tetedok dikit, eh. Cuman Halo, dikit. Kak? Cuma tetedok dikit. Halo. Masuk, masuk enggak suaraku? Oh, Yo. Mak ini, Deep, uh, kakak ini nak ngundang kau. Ya, benda apa? Kakak nak nikah. Wah, wow. Gila, terapete saya, anjoy! Gak kau jadi fotografer kakak, cek itu. Kamera dari kakak, galo-galo nyum. dak? Kalau pokok nak jadi tamu. Boleh, kapan gak? Hari Minggu. Minggu ini? Minggu depan Minggu depan? Iya Gak ada seragam khusus juga gak kakak kirim ke kamu ya? Oke mantap Aku ukuran M ya <laughs> Iya ukuran M Aman-aman <guluh> uh, Gila kak gak paham ya Di DC ini kak Gila boy Tidak kakak sangka ini iya karena kakak tuh pengen beda we, kayak gak galak yang cak mainstream cak itu heboh cak itu emak diem-diem-diem-diem diem, -diem, diem, diem, -diem, diem, -diem tiba -tiba langsung kayak itu kan, surprise kayak itu karena kakak rencananya dikit yeah. sih ngundang, paling 100 uang cak itu Bodak-bodak paling deh so. kakak pilih yang kakak undang siapa baik? Ya, sudah kak, siapa deh bayh, siapa tuh? <totoh> tapi prank <totoh> <tip they> ayo <stand up> gotta... <laughs> ya, ini konten YouTube ayu <laughs> Ay, ya, boleh call bentar be urgen nah, kita lihat dulu call bentar aja urgen gitu ya balas balas yuk saras balas yuk saras ayo yuk saras balas kita akan menunggu dari yuk saras LES! GO! Oh dia ngecall! <laughs> Aduh! YOL! Assalamualaikum yuk! Nak nyubo udah! Waalaikumsalam! Lagi, se lagi. lagi sebo.. lagi sebo yuk? Ida cukup.. Ngapoh? Ini yuk aku nak ngomong serius dengan ayu. Haa.. ngapoh? Aku nak ngundang yuk.. Ayy bener-bener? Iya serius yuk.. Ngundang nikah? Heh, mm -mm. age undangannya aku kirim abis ini. Cuman mesti aku oh, udah kapan kok merit? Eh, kurang tanggal berapa? Minggu depan sih. Eh, Bang yang ngajak. Kok, kok minggu depan. Iya. Eh, Bang Alik aja. Age mana? Aku sih yang pengen cepet itu biar enggak lama-lama. Oh Eh, oh, beda LDR terus dah. Iyo. Age ayo beda. jadi bridesmaid yuk eh. Bajunya aku beli ke. Iya, Oke oke Langsung jadi ini apa? Bajunya langsung jadi? Oh iya sudah apa-apa oh, Tiba-tiba baik <laughs> Ya karena udah Dak donat yang terlalu heboh itu yuk Jadi Ito. cuman uh -huh. dikit baik Tidak masuk aku tuh selu selu Selu LDR LDR Tiba-tiba tuh Keren-keren Iya -keren. <laughs> Tapi sayangnya Apa? Ini cuman prank sih Apa? Ini cuman A prank A <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Oke okay guys mungkin segitu dulu video kita hari ini ya Thank you buat kalian yang udah nonton sampai dengan detik ini ya Thank you very much buat kalian yang pengen support jangan lupa di like ya Dan di share video ini ke teman kalian sebanyak-banyaknya guys Dan buat teman-teman nih ya yang pengen konten kayak gini lagi Kalian bisa langsung komen di bawah guys Komen kalian itu bisa banget tentang requestan Ataupun kalian pengen apa di kontenku selanjutnya Thank you for watching, bye bye! Kenapa? Enggak <laughs> buat konten Youtube, Kak? Oke. Oh, gitu? Giatlah, <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> gue loh! <coughs> aku mau kesana, kamu mau aku! Gak <coughs> nah, ada salam! Duh kaca! Duh kaca lo orang tua! Astagfirullahaladzim, maaf loh Kak! <coughs> aku udah kayak oh apa doang <gak> mau nyiapin baju loh aku diundurin maksudnya datang aja siapa tahu kan ke Palembang kalau nikah kan lama iya betul ada oh oke <laughs> oke okay. ya udah kak makasih ya kak <gak> udah itu aja besar jadi nyari timula kau kau aku dari dari hari itu kidek kidek kidek kalau oh, tiba-tiba tiba-tiba sabtu konak kawin dikira bunting kalau tiba-tiba langsung kawin itu kan baru mendengar tiba-tiba eh nah habis sama Kata, siapa Joy ya, Kau tuh ketemu kalau tuh ketemujak dengan cowok kalau tiba-tiba sabtu nak, ka nak, itu, ya. bunteng, nak siapu, kau, <tipun> <tipun> <tipun> <tipun> kau loh, tibu -tibu, nak tahu ini tuh heh bunting lah siapa kalau ada cal kalau tiba-tiba kawin kalau kalau di pikir hamilan mas siapa <tuk> nah, <tuk> nah, itu, kain nah, nah, itu betul ada aja <tuk> <tuk> <Aduh>, ya <Allah>. <tuk> <tuk> acara, diborong, diborong. meeting room <tuk> <tuk> lah tadi ngomong di meeting roomnya, dah gagal <tuk> ini lagi <tuk> yes, aku izin masuk youtube ya Dayas. Oh, aku senang aku datang ke rumah kau aku mati pergi. aku Akunya aku senang datang ke rumah kau. Serang. Assalamualaikum Yas. Assalamualaikum. Thank Masa you ya. Membikin konten. <laughs> guys berhasil guys. Oh my god. Oh my god. Hei kalian jangan ya di subscribe ya. Karena dia nipu saya. Ayo Allah. Uh, lucu dan kau kamu. <laughs> Selamat, anak kena prank. Kalau Atsen jangan lupa dm saya ya. <laughs> Amin. Ini lagi nak memenuhi syarat Atsen ini. Ah, tablet, tablet kerjanya nih. Bangkit. Ya Allah, Assalamualaikum. Sorry ya Dip. Thank you Dip. Ya ya. Assalamualaikum. <laughs> buat konten YouTube. Sorry ya. Aku tuh Tapi kayak itu memungkinkan. Karena kan kayaknya Tapi tidak minggu depan juga caya. Ya, aku tuh percaya, yo make sense kayak ya alias al tuh ya ke kelihatan baik sih. Menurut aku karakternya itu memang kayak itu. Jadi aku percaya baik, jadinya. <laughs> <laughs> Sorry ya. <laughs> <laughs> Sudah. Okay, so, Izin masuk YouTube eh? Iya <laughs> sudahlah. Hari maruluh, usir fiu.